Hati-hati GBP/USD berpotensi bullish. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam tekanan bearish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase konsolidasi di sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.36329, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36489. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212